Hai hai hai ketemu aku lagi aku hari ini mau membersihkan kamar mandinya bosku ya ini saya kerja di sini sampai sudah hampir 10 tahun tapi kamar mandi tetap masih putih dan tidak berubah sama sekali noh ininya juga ya masih tidak ada tidak ada perubahan sama sekali putih-putih masih masih putih ya dan bagaimana saya mencuci mencuci kamar mandinya bos saya caranya dan bahan-bahannya oh salah bukan bahan-bahan alat-alatnya apa ini beras busa kayu dan sikat bekas ini saya pakai ini chiff dan ini ini pak bos yang beli dia suka pakai ini buat lubang wc atau toilet jadi kok boso Indonesia boso cowai saat dulunya saat dulunya awak diwinyu di kamar mandi siap siap no barang-barangnya barang, -barang iki mau ya deh terus kamar mandinya kita shower kok shower Okay. Kita siram siram se Kafe sak kocok-kocokane terusita tam papo hanya setiap hari saya cuci dengan jeep mm. oh di kafe. Yes. Yes. Lupa, iki kafe terus terus lubangi nggo iki biasane nek wong hongkong nggo dak-dak Bebek, gambar bebek, gambar bebek kan murah naikin larang. ini cucu e, kalau gambar bebek, nah cucu e kalau biarkan iya, yo kai, yo iki. Nah, jauh, kakir, sak ceretana ya, jangka ke sak cerit, ceret ceret. Besi tau, si to kamar mandi bos. ini bosku. Yes, ini basah aku, aku jago tuh siap lap kering, lap kering karena lap basah. Lap kering, baby belum gua niki, oh nah. belum gua niki, Nek seperti siram, laku kering apa sah wilantai. Kalau aku siapa? Kalau Emily, kalau lap eh, lantai, nah, harus itu? Ayo, barmono, kape disiram, di cipe, cipe di drop, drop, drop, drop, niki. Terus barmono, kok barmono, barmono ayo, orang yang lain Spend, penting penting, potong bodo, anu bodoh cowok, kok bodo cowok mengerti, kok mengerti, paham ya itu, noh iki tiba saja, jujuk jujuk, jadi ini busan mau tiba saisi, kai banyu sejorow se, cowok nih, iki kau okay. sok sok, kau sok ini lagi. kia aku pentingnya loh, tadi jenggu orang-jenggu orang-jenggu orang tak gosok bentuknya Ini rasik Saya gini, sobe Ini gini, nge-nge-nge Ini gini, nge nge Saya, kak, dek Pokoknya nge nge nge Beginiannya ya Guys Ini Ini suwi sih, 10 menit biasanya aku nge nyuci Kau kangen konten ya YouTube cara nih. Kalau rumahku mau si to, kamar mandi masih cuci. Nah, iki mau guna nih? opo poh, iki, iki, iki, iki, iki, iki, ikan iki. Kisah di cepat, tapi aku males nepot. Gue kapan-kapan review nah, tak cepot deh, tak kesini. Besok usah nungguan pentingnya cuci besok oke. Oke, oke, oke, sikat kasih hmm. mau jadi. Oke, oke, oke, oke, sih, kan kasih aku, Buka aku, aku matuk, jadi. Oke, aku oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, iki iki ya guys halus, harus sing kasar. kasar ini kasar pakarnya saja. Sambil ini bu. Tapi dijamin yo bau, bau Dia putih, karena ya. misal kari duduk biasanya angin ini Ora sikat ya, halus lo ya halus. rasanya libur lo akan yuk ndak yuk Gak, konten ini seribu budaya sudah sebelah rumah seribu budaya sebelah rumah ya tak review kain resi iki ta jauh ya sing jauh ya sing penting ngomong aku paham lah penting paham lah Ya ya karo alat-alat kayak nengar dulu, baru ini nulis, anu saya aku untuk direk top. Jadi di atas. Ini habis. entah Cucu resip Apabila dibuji resip Disimpan Jero enggak perlu Dibuji lapak Dibuji kotak Jero kan enggak ada wajah atas Berarti cuci resip Disimpan Simpan ini dengan gunung Iki biasa nih. Kiki biasanya tak wingresik iki, iki ireng iki. Iki sekadek-kadali. Tadi ini orang ini kapan-kapan tak tuturicara. Hmm. Anak-anak tuh tak besar keh. Hmm. Iki singresik resik Olah terat kuat keh. mai jangan disikat tau minum tak ais tisu resik kan, hmm. wis gampang. itu ini sabdina dilapisi. kira-kira ini bok poski sabdina tak lapi jadi ini resik. benda ini nong resiki. kira masanya, lucu Karena tidak seiris sih kan, tidak sepotong. Si. sih Dilar Teng teng teng bersih tak boleh kecil ini sekali nucin saya tak boleh yang buat lap -tep -tep tadi yang lapin ini depan, kuning-kuning guys tapi tidak ini ini Terima kasih atas video dan subscribe and like, dan Terima kasih terima kasih. Assalamualaikum, dinding Hmm, Dinding bersih, kamar mandi tentu kacanya bersih.